Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang pasangan seorang Leo dan seorang Libra secara umumnya. Namun sebelum kita ke ramalannya, langkah baiknya buat kamu yang baru datang klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang pertama tersedia di kolom deskripsi baik sebelum keramalannya saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini alangkah baiknya stay terus di channel ini jika kamu merasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda dan saya informasikan di sini bahwasanya kita akan menggalang dana untuk melawan virus COVID-19 ataupun virus corona kita akan menggalang dana dan membuat donasi untuk sahabat zodiak 48 yang lainnya agar terhindar dan melawan virus Corona bersama-sama dan rencana di hari Jumat kita akan memulai penggalangan dananya Oke untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja keramalannya dan mengambil kartu seorang Leo secara umumnya dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada seorang Libra secara umumnya dan setelah itu kita akan mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing media -masing terhadap hubungan asmara yang mereka jalani Di sini pertama kita akan mengambil kartu energi kepada seorang Leo dan selanjutnya kita akan mengambil kartu energi kepada seorang libra dan setelah itu kita akan mengambil kartu lagi tentang kesimpulan ataupun yang memperkuat kartu masing-masing zodiac -masing secara umumnya pertama kita akan mengambil kartu yang memperkuat seorang leo dan kemudian kita akan mengambil kartu yang memperkuat kepada seorang Libra secara umumnya. Oke, di sini kita langsung membuka dan membacakan kartu pasangan seorang Leo dan seorang Libra. Oke, dan untuk kartu seorang Leo, kartunya adalah Six of Cups Six of Cups itu diartikan secara umum Orang yang sering bercerita kepada orang lain Ataupun sering berbagi pengalaman kepada orang lain tentang hubungan asmara Jadi sini untuk seorang Leo Leo akan terbuka kepada orang lain tentang hubungan asmaranya Dengan seorang Libra Jadi disini seorang Leo Akan menceritakan apapun pengalaman yang ia dapatkan Apapun hiburan yang ia dapatkan, apapun kebahagiaan yang ia dapatkan dari seorang Libra kepada dirinya, ia akan berbagi pengalaman dan menceritakan kepada orang-orang terdekatnya ataupun rekan-rekan kerjanya serta sahabat-sahabatnya. Di sini tidak lain dan tidak bukan seorang Leo akan bercerita kepada keluarganya tentang hubungannya dengan seorang Libra. Jadi, di sini seorang Leo akan berbagi cerita kepada sahabatnya, ataupun rekan, rekan kerjanya, serta keluarganya, apa yang ia rasakan saat berhubungan, ataupun menjalani hubungan asmara kepada seorang Libra. Dan di sini juga, Leo sangat suka ataupun sering-sering membandingkan hubungannya dengan hubungan orang lain, sehingga Leo terkadang merasa terpukul, ataupun merasa iri sendiri terhadap hubungan orang lain. Karena hubungan orang lain lebih indah daripada hubungannya, dan untuk sumber energi yang didapatkan oleh seorang Leo adalah page Oxford. Page Oxford itu diartikan seorang anak-anak yang tidak lebih usianya dari 15 tahun, jadi untuk seorang Leo di sini menggambarkan bahwasanya ia sering berbagi cerita ataupun berbagi pengalaman kepada seorang anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun. Jadi di sini anak-anak tersebut akan mendengar dan memberikannya masukan serta respon yang positif bahwasanya hubungan mereka adem ayem dan bahagia. Di sini anak tersebut akan mendengarkannya dan ia akan menilai bahwasanya seorang Leo adalah pasangan yang terbaik buat seorang Libra. Jadi di sini seorang Leo akan menceritakan manis dan indahnya saja kepada seorang anak ataupun kepada seorang remaja tersebut. Disini juga anak tersebut akan memberikan motivasi yang tinggi untuk mempertahankan hubungan seorang Leo dengan seorang Libra. Dan untuk kartu yang memperjelas kepada seorang Leo adalah The Hero Pen. The Hero Pen itu secara umum diartikan adat istiadat tokoh agama ataupun orang yang paling dituakan ataupun orang yang berpengaruh di dalam kehidupan seorang Leo. Jadi di sini terlihat jelas bahwasannya hubungan asmara seorang Leo dan Libra itu sering ia ceritakan atau berbagi pengalaman kepada seseorang dan itu kepada seorang remaja dan remaja itu memberikan respon positif sehingga ia mendukung hubungan seorang Leo dengan seorang Libra. Dan di Hero di sini menandakan bahwasanya ia pasrah dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Agar hubungannya baik-baik saja dan langgang sampai kakek nenek dengan seorang Libra. Di sini Leo secara diam-diam berdoa dan di dalam doanya ia berdoa agar hubungannya baik-baik saja dan berjalan sesuai dengan rencananya. Selanjutnya kita akan membuka kartu seorang Libra secara umumnya dan kartunya adalah Seven of Swords yang artinya tujuh pedang. Jadi, di sini secara umum digambarkan ingin melangkah maju namun selalu mengingat masa lalu. Jadi, untuk seorang Libra di sini yang berpasangan dengan Leo, Libra selalu mengingat ingat masa lalunya ataupun mantannya, sehingga ia susah sekali untuk menjalani hubungan yang lebih bagus dan hubungan yang lebih maju dengan seorang Leo. Di sini juga terlihat jelas bahwasannya Libra akan membandingkan pasangan seorang Leo dengan pasangannya yang sebelumnya. Di sini kenangan yang didapatkan oleh seorang libra kepada masa lalunya adalah kenangan yang sangat pahit ataupun yang dikategorikan kenangan yang sangat menusuk hatinya yang menjadi beban pikirannya hingga menjadikan kesehatannya drop di masa ia berpasangan dengan mantannya. Di sini seorang libra selalu mengingat-ingat masa lalunya sehingga Leo akan memberikan motivasi ataupun memberikan kebahagiaan kepada seorang libra di dalam suatu hubungan asmara dan leo juga akan berdoa agar seorang libra bisa berubah dan menerima keadaan yang ia jalani saat ini libra ingin berjalan maju namun ia akan selalu teringat sakit hatinya di masa lalu sehingga ia akan ragu untuk melangkah lebih jauh dengan seorang leo dan untuk sukuan energi yang didapatkan oleh libra adalah queen of Sword. Di sini terlihat jelas queen of Swords itu diartikan secara umum Seorang wanita yang sudah dewasa dan yang sudah matang di sini, seorang Libra akan sering bercerita kepada seseorang tentang hubungan asmara di masa lalunya. Di sini, seseorang tersebut akan memberikan masukan yang positif dan masukan yang sangat bagus kepada seorang Libra agar libra move on dan menerima pasangannya saat ini disini juga seseorang tersebut memberikan masukan agar libra menerima secara seutuhnya dan bergerak maju menggapai masa depan yang indah bersama seorang Leo namun di disini libra kelihatan ragu-ragu akan masukan itu sehingga tidak jarang seseorang tersebut akan kelihatan ngotor untuk memberikan masukan kepada seorang libra untuk menjalani hubungan asmara yang lebih baik kedepannya bersama seorang Leo. Dan untuk kartu kesimpulan seorang Libra secara umum adalah The Hermit. The Hermit itu diartikan secara umum mencari ketenangan diri. Jadi di sini seorang Libra selalu teringat akan masa lalunya yang sangat menyakitkan sehingga perjalanan semaranya dengan leo sangat terhambat ataupun bergerak sangat lamban. di sini seorang leo sebenarnya sudah ingin serius kepada libra namun libra selalu ragu-ragu dan seorang sahabat memberikan masukan kepada seorang libra untuk tidak ragu-ragu dan menjalani masa depan yang lebih bagus dengan seorang leo namun di sini keraguan yang dimiliki oleh seorang libra itu sebenarnya bertujuan untuk mencari ketenangan diri ataupun ia ingin Ketentraman hatinya ia dapatkan di masa sekarang, dan ketenangan dirinya ia dapatkan di masa sekarang. Di sini, yang menjadi pertimbangan kepada seorang Libra adalah soal ketenangan diri dan ketentraman hati. Di sini, seorang Libra yakin kepada Leo bahwasanya hubungannya memang betul-betul serius, ataupun seorang Leo memang betul-betul serius kepada seorang Libra. Namun, Libra di sini memikirkan ketenangan dan ketentraman hatinya apabila... Seorang Leo dan Libra berjalan ke hubungan yang lebih serius Jadi untuk seorang Leo Diharapkan agar kamu bisa membimbing seorang Libra Agar hubungan kalian bisa ke jenjang yang lebih serius Dan mendekati kata bahagia Dan untuk seorang Libra berhentilah untuk mengingat masa lalumu Dan mulailah langkah yang lebih bagus bersama seorang Leo Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan pasangan seorang Leo dan Libra secara umum